Kenapa perlu setiap minggunya untuk riset ulang kehidupan kita? Kenapa setelah enam hari bekerja, kita butuh istirahat? Kenapa setiap kita membutuhkannya? Rutinitas yang sudah kita jalani setiap minggunya Membuat kita sibuk Setting ulang dan mengambil jeda Membantu kita untuk mempersiapkan apapun yang ditawarkan dalam setiap kehidupan kita di minggu-minggu berikutnya Kita bisa lebih tambah refresh Untuk memulai minggu yang baru Dengan perspektif yang baru dalam menikmati setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Waktu adalah sesuatu yang berharga. Itulah biasanya di setiap hari minggu adalah kesempatan kita untuk bisa menghabiskan waktu dengan hal-hal apa yang kita sukai dan tentunya tanpa jadwal yang biasanya kita geluti tiap harinya. Sejak beradaptasi dengan minimalis, aku belajar untuk tidak terlalu sering membeli makan di luar dan membeli makanan yang mahal. Belajar membuat makanan sendiri di rumah dengan menu istimewa Aku mencoba memanjakan diri Dan hari ini Aku memasak rendang yang merupakan makanan favorit mamaku punya waktu untuk membandingkan topi dan sekaya Satu kali dalam seminggu Bahkan kalau ada waktu senggang Aku akan pergi ke pantai berjalan-jalan dengan mereka Sambil menghirup udara segar Memberikan menu makan yang istimewa setiap minggunya Buat mereka juga penting supaya supan makanan cukup dan selera makan mereka tidak hilang. Hilang menu minggu ini, sup ayam ditambah sayuran labu, wortel, dan tomat. dan tentu saja tanamanku mereka juga perlu diperhatikan biasanya memang mamaku yang selalu rajin menyiram setiap harinya dan kesempatan satu kali dalam seminggu ini Biasanya aku curahkan untuk menyiram dan melihat bagaimana kondisi mereka. Apa ada daun yang sudah mati atau ada tunas yang baru tumbuh? Memberikan nutrisi yang baik buat tubuhku dengan memakan buah yang aku suka atau yang sedang lagi musim pada saat aku berbelanja ke pasar Aku memasukkan rutinitas ini setiap minggunya lupa juga perhatikan diri kita. Ambil waktu me time. Tidak harus berbelanja di mall atau berlibur ke tempat yang jauh. Membaca buku dengan santai atau bermain dengan hewan peliharaan kita. Ya. Lakukan hal-hal yang sederhana. Perhatikan hal-hal yang ada di sekitarku Seperti memperhatikan hal yang penting dalam kehidupanku Menjalani pola pikir seperti ini Membuat hidupku setiap menitnya berarti Seperti kata Bapak Rohaniku Tempat terjauh dalam hidup kita adalah masa lalu Kita bahkan tidak bisa mengulang lagi waktu Satu detik sebelumnya Belajar berdamai dengan waktu yang sekarang Jangan biarkan pikiran dan hati kita berkutat di masa lalu Jangan habiskan waktu untuk melihat ke belakang Tidak mau mengampuni Kepahitan Kemarahan Pelanggaran Sakit hati Dan ketidakadilan Dapat merusak roh kita mengganggu kesehatan mental kita, bahkan fisik kita. Seringkali, lukanya terlalu dalam. Ketika rasa sakit ini mengakar, hanya ada satu jalan, kembali ke kekuatan yang berasal dari Tuhan berikan untuk hidup kita. Kita perlu meriset hati kita. Belajar mempercayai Tuhan bahwa dia telah memberikan hati yang baru untuk mereset kehidupan kamu. Jalan dan pikirannya lebih tinggi melebihi apa yang pernah kamu bayangkan. Dia ingin memberi kamu awal yang baru. Sebuah cerita baru. Sebuah awal baru. Dia ingin menyembuhkan apa yang telah rusak. Dia ingin menamaikan apa yang telah terkoyak.